serta klik tombol notifikasinya para sahabat tujuannya agar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru, terupdate, dan terhangat sekitar Leslar. Yeah. Baiklah para sahabat Leslar, dimanapun kalian berada untuk menemani santai sore kalian saat ini. Bang Bivin akan memberikan informasi terbaru dan bahagia seputar idola kita. Ke kabar pertama para sahabat, ya, kita ke momen yang luar biasa membuat kita semakin bahagia para sahabat, ya. Di vlognya Kakak Bilar, kita lihat di part momen yang sangat membuat kita tentu bahagia para sahabat, ya. Ketika dia olesi ke Jorah ini... Tentunya ngambek kepada kakak Bilar tuh persahabat ya Dan kakak Rizky Bilar ini menenangkan, merayu Masya Allah persahabat yang Membuat kita semakin bangga aja kepada suami Dede Alasi Kejoran Yang selalu begitu respeknya ya ya Kepada istri tercintanya Perhatikan di video ini persahabat ya tuh Masya Allah cute banget ya Langsung dipeluk aja ketika istrinya ngambek Membuat kita semakin bangga dan semakin bahagia Yuk kita naik ke viewersnya Untuk tunjukkan kekompakan dan kesulitan kita Video tersebut pun di kembali oleh akun Korean on Skolayuslar Ada kalimat caption juga yang dituliskan Entah kenapa pas bagian ini jadi favorit way Suka banget kalau Bunda Lesti dan ngambek cara bujuk papa bilar itu loh baper rasanya a b c d e katanya tuh masya allah banget ya <laughs> mudah-mudahan saja sehat bahagia untuk idola kesayangan kita selanjutnya juga persapa ya, dia perhatikan ada sebuah kabar yang tentu membuat kita semakin kita bahagia juga postingan tidak dalam lsi ke di kembali oleh kakak bilar di igas pribadinya dan ditambahkan Foto Kristen Stewart persahabat ya, Dan perhatikan sebuah kalimat yang dituliskan oleh kakak Bilar Lah, ngapa gua jadi mirip Kristen Stewart ya Katanya tuh aduh, lagi-lagi kelakuan dari Rizky Bilar Membuat kita ketawa bahagia persahabat ya Masya Allah, tetapi kita bahagia Mudah-mudahan selalu sehat Selalu banyak dukungan dari orang-orang baik yang tulus Mencintai Lesti dan Rizky Bilar dalam postingan tersebut juga banyak sekali komentar, banyak sekali respon yang diberikan dari para fans. Salah satunya dari akun Instagram, anik underscore smg. Wong senang bercanda, ngonoko, yodora peka, pada seneng ribut. Astagfirullah, katanya tuh bersahabat, ya memang idola kita ini sedang bercanda. Dan kita menanggapinya harus juga tentunya cerdas nih bersahabat ya. Masya Allah, mudah-mudahan saja. Selalu sehat, bahagia terus tahan tentunya kita doakan untuk Lesti dan Rizky bila. Ke kabar berikutnya ada kabar bahagia dan sekaligus membanggakan Persahabat ya, untuk duet Lesti dan Judika Ketika di Ami Award ini masih trending satu Persahabat ya Masya Allah, luar biasa suatu kebanggaan dan untuk di channel YouTube-nya Atta Halilintar, Grebek rumah Leslar ini trending 2. Wow, luar biasa juga! Persahabat, ya, Lesli akan lagu "Kelupas" dengan ikhlas trending 10. Dan di Shopee, trending 37 ini tentu membuat kita semakin bahagia dan bangga terus. Persahabat, ya, mudah-mudahan idola kita selalu sukses dan selalu berjaya, dan selalu memberikan karya-karya terbaiknya untuk kita semua, para fans. Selanjutnya ada sebuah unggahan spesial dari Anissa Jewelry Welry. ya, perhatikan dulu, gemes banget ya dua jam yang lalu ini mengunggah sebuah postingan foto. Dede Alexi Kejora dan di belakang Dede ada dekorasi bersahabat ya. Dan di belakang juga ada Ibu Rosmala Dewi. makin kepo aja bersahabat ya. Kita lihat di Kalimat Gunsan dituliskan oleh Anissa. Anissa ke Altel bersama tante Dedek katanya tuh masya Allah luar biasa banget persahabat ya dan kita lihat juga keunggahan berikutnya di sini tentu kita lihat persahabat ya ada acara sepertinya 7 bulanan Lesti dan Bilar ini sepertinya acara kemarin persahabat ya tetapi kita bahagia melihat momen dari dede Lesti kejora mudah-mudahan semuanya diberikan keberkahan dan barokah berikutnya juga bersahabat ada videonya nih ternyata tentu tujuh bulanan diadakan di rumah Dede Elnazdi dan kakak Bilar yang baru ya semoga lancar dan semoga tentunya dimudahkan apapun yang dilakukan oleh idola kesayangan kita.